Emas time frame empat jam berpotensi membentuk pola inverse head and shoulder. Saat ini emas sedang menguji resistance yang juga merupakan area neckline dari pola tersebut di kisaran 1.785,30. Pecahnya resistance tersebut mengkonfirmasi pola inverse head and shoulder dan memicu pergerakan bullish dengan target di kisaran 1.800,00 sampai 1.810,00. Sementara itu waspadai support 1771.00 pecahnya support 1771.00 mengagalkan pola inverse head and shoulder dan memicu pergerakan turun dengan target 1760.90. sekian analisa forex untuk tanggal 24 Juni tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silahkan hubungi 081212